Pelanggan harian Kompas sekarang banyak untungnya, hemat 180 ribu rupiah dan bisa dapatkan berbagai hak istimewa sebagai pelanggan. Mulai 2022 dengan berlangganan harian Kompas, Anda bisa mendapatkan koran dan ratusan konten digital di kompas.id. Setelah Anda berlangganan, koran akan diantarkan oleh agen download tergambung. Anda yang memiliki mobilitas tinggi, baca e-paper dan temukan lama halaman ekstra tiap hari. Perluas wawasan dengan mengakses konten digital eksklusif di Kompass ID. Untuk kenyamanan Anda, kami sebutkan dalam format teks, foto, audio, video hingga multimedia interaktif. Dengan teknologi otomasi, kami memastikan Anda selalu terupdate berita berita dan terupdate. Jangan lupa. Aplikasi Kompos ID Dengan apps ini, Anda bisa beraktivitas sambil mendengarkan berita yang dibacakan Ingin waktu uang berkualitas? Anda juga dapat menikmati beragam buku digital kalian Segera tem, keuntungannya sekarang juga